dan dari tim Gulali di mana? Hebat, Gulali ini tim profesional untuk pembelajaran anak. Dari tim Gulali saya yang diwakilkan oleh Center 01 mengucapkan terima kasih. Nah, dengan adanya kegiatan jenayah di sini semoga bagi kami dan guru-guru menjadi inspirasi bagi guru-guru saya. Untuk pembelajaran yang lebih baik Yang menyenangkan Hei. Itu tadi ya eh, Cuma itu yang sampaikan Gulari tetap hebat Gulari tetap hebat Gulari tetap hebat Terima kasih Apa-apa kalian mendengar suara waduh Kok tidak dijawab sih apakah kalian mendengar suara merdu itu Menjadi penyanyi hebat Di seandainya a buat pita si ikan pari